aku penari dulu. Oh iya penari. jadi kalau aku nari nari Bali kayak gini. Ya. Coba coba coba aku mau lihat. Ya udah ini, gak... ini ini ini ini tangan. Tapi aku udah lama banget enggak nari jadi mungkin kan Oh sebentar matanya kayak gini-gini. Iya -gini. jadi... harus notok matanya harus melotot terus namanya apa? nama gerakannya, ini namanya agem, di Bali kan banyak tari, banyak tarian, oh. ini namanya agem. Nah, kayak ya? <tus> <tus> <tus> <tus> eh tuh, kayaknya pernah lihat itu di di Bali atau nggak salah ya? <tus> Ayo. <tus> Do remember me? I. Ya. Ya. Enggak Ya. Kita pakai kuning so -so short short kayaknya. Hijau, <laughs> bukan kuning hijau. Oh, hijau. Mungkin lampunya mungkin. <laughs> kayaknya kuning. Hijau. Gimana kerjanya? Kan. Instagram, uh, karena hari raya jadi enggak ramai hari aja apa galungan galungan, galungan itu apa sih maksudnya kegiatannya apa gitu maksudnya apa bedanya kayak galungan itu gimana nyepi itu gimana aku nggak tahu beda doang kalau galungan tuh uh, like kalau muslim kan idul ada sama idul fitri different nah. bedakan nah. nah. yes. kalau galungan maksudnya kegiatannya apa gitu bayang semayang kalau galungan semayang kalau nyepi berarti sepi semayang. sepi ayai ay, ay. kalau galungan itu kita semayang keliling kepura-pura upacaranya Jadi galungan itu semua umat Hindu hmm. dia ada di manapun dia merayakan gitu. seluruh dunia ya. Apa cuma Indonesia Kita ya? perhitungannya pakai wuku. Apa itu wuku? Eh, uh, penanggalan. Iya, penanggalan Hindu. Oh. Iya, okay. jadi galungan itu datangnya itu setiap 6 bulan sekali. 6 bulan? Setahun. 6 bulan sekali. Oh. Terus oh. oh, seluruh ya, dunia itu. apa cuma Indonesia saja itu? Apa cuma di Bali aja? Seluruh Indonesia deh Seluruh Indonesia. Ayo know, ya, karena upacara Hindu di Bali sama di India kan agak beda, enggak sama, gitu, nggak seratus persen. Hmm. berarti soalnya kan kalau di sini kan kebanyakan kayak Muslim kan sama Kristen kan. Okay, maaf, Tapi ini bukan kalau di sini enggak apa-apa, ya isegi. Okay. Maksudnya cuma sekedar saya sering gitu aja gak? ya pokoknya soal keyakinan ya masing-masing gitu terus uh, kalau galungan itu kayak tradisi kayak sembanya umat Hindu gitu keliling pura-pura ya, hmm, kalau galungan tuh pasti ada penjor nah itu ininya hmm, khasnya penjor yang uh, tiang yang ada, buah-buah harus sih, bukan. penjol Apa yang ada, bambu astaga, masa ku, astaga, penjol Cuma, cuman, cuman, sih Coba fotonya, fotonya nggak tahu. Bener, enggak, aku bukan orang Bali, masa tahu penjol Tahu lah, penjol, Kenapa penjol? penjol penjol, coba ya, ah. enggak, kelihatan nggak? enggak, nggak? Oh, enggak, itu itu kayak janur, janur kuning itu ya yes, Oh itu, itu namanya penjor, itu buat apa? Itu tuh setiap galungan ciri khasnya jadi setiap galungan pasti ada, pasti buat penjor. Oh itu. Taruh di depan rumah gitu. Oh taruh di depan rumah. Terus pura-pura pura-puranya pura itu di mana letaknya? Apa di misalkan kalau pura itu apa di setiap rumah mendirikan pura? Atau di wilayah tertentu, misalkan satu kampung, ada pura satu atau gimana? Ini pura itu ada macem-macem, ya. Maksudnya ada tingkatannya, ada pura, uh, ada sanggah-sanggah atau merajan, ada pura desa, pura kayangan, pura dalam banyak. banyak itu. Oh. Kalau yang di rumah, di rumah masing-masing tiap orang, hmm. itu uh, leluhur kita di sana yang kayak untuk taksub tempat sembahyang pura rumah gitu. Oh hmm, iya, itu kaya. yang apa kayak apa-apanya kayak apa? ada kayak dupa itu ada tempat gitu. Ada iya, kayak gitu deh Ada tempatnya. Masalah oh. ataupun ya, sih rafun. Iya, sedih aku. Lah, orang Jawa. Kayak gitu deh. Terus? Ya, ya gitu. Oh, tapi katanya mistik sana kuat gitu ya iya yeah. Oh, aku pernah kita percaya. Kita kan percaya eh uh, Tri Jadi kita percaya alam hmm. alam semesta uh, bawah sadar kita itu sama kita oh. ini. Kalau layak itu apa sih? <tuh> Kalau itu uh, Sorry, Ya, kayak jin. Huh? Kayak jin, kayak, kayak jin itu memang kayak. nyata atau gimana sih? apa cuman mitos saja gitu? kita ya, kayak di Jawa ada yang namanya dukun cantet nah, nah. nah ini tuh kayak gitu oh gitu ya kayak ilmu hitam yang bisa dipelajari ilmu hitam yang bisa dipelajari tapi setiap orang punya gitu di daerah Bali Hah? setiap orang punya gitu masa orang Bali pasti <laughs> punya ilmu seperti itu No, you can, you can, um, kamu bisa belajar, bisa belajar, itu kalau Dan itu tuh bisa di, kita, tergantung kitanya nih, kita mau bawa kemana ilmunya ke kanan atau ke kiri tuh. Oh, berarti seperti itu ya uh -huh. Oh, lanjut, lanjut uh -huh. nah, terus, bedanya lagi yang kalau nyepi itu suasananya gimana Aku sendiri belum pernah ke Bali, jadi Iya. Nyepi, tahu. Sepi, sepi boleh, sepi ada Jangan orang Ya semua harus di dalam, dalam rumah. Malam apa siang? Sehari yang dua puluh empat jam dari jam enam sampai jam 6 Jam enam pagi sampai jam enam pagi. Enam pagi, pagi. Pagi. Pagi. Ya. Sampai pagi sampai jam 6 pagi. Di rumah. Nah terus ya. nggak boleh keluar. Kalau keluar gimana? Ya ada pecalang, ada. Saat... Pecalang itu apa? Kayak satpam. Oh, pecalang. Calang kayak satpam. Kok satpamnya boleh, boleh keluar? Karena dia punya tugas, dia ada ada tugas, ada ada kayak gitu. Kalau dia tuh petugas, oh. di sini tuh pecalang tuh pakai kamennya tuh pakai kamen warna hitam putih. Gitu. Oh, pecalang itu jadi oh, dia dari ngejar. warga desanya masing-masing gitu. Udah nah, yang Gini gini, gini gini, di Bali itu nggak ada RT RW, nggak nah. kayak di daerah lain. Nah. Ya, jadi di Bali tuh ada yang namanya banjar. Apa itu? Banjar. Banjar itu kayak RT RW, tapi di sini namanya Banjar hmm. gitu. Jadi setiap Banjar atau RTRW ini dia punya uh, keamanan namanya pecalang. Oh. Nah setiap ada upacara, ada kegiatan, nah pecalang inilah yang harus. Enggak ada toleransi semua, semua harus mengikuti budaya. Ingat ya di mana kaki diinjak di sana langit dijunjung. Oh gitu ya. Aja oh, ya, ya Pak. aku. Bener kan? pernah dengar cuman kan aku nggak aku sendiri kan belum pernah nah, jadi sebelum sebelumnya sebelum itu biasanya ada ogoh-ogoh pasti sih dengar dengarkan ulang raksasa gede Iya oh, itu Maksud, maksudnya buat apa itu raksasa gede kayak patung itu, patung itu gitu. untuk mengusir uh, iblis kalau disini bilangnya kalau hmm. iblis jadi iblis jahat malam itu malam itu adalah puncaknya Orang-orang yang apa di sana pakai atau bambu atau kalau kalau sekarang itu harus barang yang bisa didaur ulang jadi nggak boleh pakai gabus kalau dulu pakai gabus oh. jadi sekarang tuh pakai bambu diulat diulat gitu loh dibentuk oh. gitu itu terus pakai krep berat lah tergantung oh yang angkat sampai berapa orang gitu ya itu. Oh, I miss, aduh, yang pun COVID dua tahun nggak ada ogoh dan tahun ini semoga ada. Tapi itu kayaknya oh, kayaknya rame banget maksudnya kalau ogogo itu kayak diangkat ini. berapa orang gitu. Kalau pas ogoh besoknya nyepi nih lagi di Bali nggak usah keluar dari atas jam lima tuh jangan keluar naik motor, dah bakalan kejebak nggak bakalan bisa lewat oh, di manapun. Okay. Karena jalanan tuh penuh orang. Gitu. Berarti jam 5 ogogo oh Apa? Misalkan hari ini hari Sabtu ogogo oh besoknya nyepi gitu. Ya. Berarti setiap itu keluar Tau. semua orang ya? Lah keluar mau lihat gimana kok nggak harus harus. Ya, boleh maksudnya, naik, naik motor, maksudnya naik motor jangan. Oh harus salam kaki jalan kaki nggak hmm. bakalan bisa lewat kok naik motor nggak bakalan dikasih lewat juga nggak bisa juga oh berarti nggak boleh lewat sama yang ogoh-ogoh itu nggak bakalan bisa karena jalannya full full oh. penuh dengan ogoh-ogohnya lewat Ber mana mau ya, loncat ramai gitu ya? banget banget makanya lah kayak apa tapi kalau belum pernah kayak belum siap deh buat ngerasain nyepinya karena oh. kalau nggak ada WiFi, kita belum pernah nggak bisa komunikasi. Loh, kok nggak ada WiFi? Karena uh, data seluler mati, cuman WiFi jangan nyala. Oh, itu dimatiin? televisi nggak ada yes. listrik. Listrik, ah. listrik masih cuman TV mati, oh. internet uh, data seluler mati. Kok oh, bisa ya, itu? Berarti memang dari pemerintah daerahnya nyuruh matiin sama ke kayak data seluler gitu ya Ya berarti nggak bisa live streaming misalkan mau Kalau ada wifi bisa Oh harus wifi gitu ya, ya, ya Wifi saat ini masih, masih bisa Ya tapi sama aja kan di luar mau, mau gimana mau pakai wifi ya, <laughs> karena, karena mungkin ya se seingatku ya Uh, waktu masih boleh itu uh, data seluler masih bisa banyak orang-orang yang keluar dan dia upload dirinya foto di jalan gitu dan oh, itu enggak boleh berarti dan karena ini pemerintah kayak, daerahnya suruh matiin kayak uh, dari kayak iya. kayak Indosat, Telkomsel itu di matiin untuk wilayah Bali bisa SS, internet mati SMS dulu, SMS SMS bisa, telepon bisa, internet no. Oh, wifi. Oh, makanya um, kalau data selulernya ada, dia kayak misalkan uh, ini kan nyepi, ada yang foto di jalan ini, aku di jalan ini, foto mm, di jalan mm. itu, makanya terus mm -hmm. mungkin pemerintah daerahnya. Jadi, jadinya suasana nyepinya tuh kurang gitu loh. Enggak, maksudnya hmm. Kalau nyepi itu dalam rangka apa Maksudnya menyambut apa kok Biar sepi-sepi itu seperti apa Ini, sama kayak Muslim puasa Iya, nah. kayak gitu deh intinya Sebenarnya Hindu Di Hindu juga pas nyepi itu harusnya puasa Tapi kita tuh Puasanya tuh 24 jam, dari jam 6 Sampai jam 6 oh, ya. Cuman tapi, enggak satu bulan Tapi lah. banyak yang Banyak yang Apa namanya ya Oh, banyak, ya, banyak yang puasa gak juga ya <laughs> Like so, me, I'm not Kamu juga termasuk ya paling, paling aku jam 6 sampai jam 6 aja Atau sampai jam 12 malam Nggak bisa sampai jam 6 pagi Nah ya, menurutnya kerencangan Iya, <laughs> karena, karena ada mah juga jadi takut Tapi di kejauhan juga ada sih Kayak puasa 24 jam apa -apa. Dan kita tuh sebenarnya ada 5 lima kalau nggak salah ya ini aku kalau nggak salah ya ada 5 tantangan 5 tantangan yang pertama itu nggak boleh makan, minum ya kan boleh makan, minum nggak boleh nyalain api pokoknya api listrik itu nggak boleh nggak boleh uh, apa bekerja tidak boleh apa lagi ya tidak boleh tidur tidur Gak boleh tidur, dan aku lupa satu lagi. Nah, terus ngapain? Maksudnya 24 jam, gak boleh makan, minum, terus gak boleh tidur, terus ngobrol. Atau gimana merenungi nasib? Merenungi, tapi boleh ngobrol sama diri. keluarga, atau gimana? Mau hmm, dikurangi, tidak boleh ngomong juga sebenarnya. Tapi ya, zaman sekarang kan ah, ah. ya, namanya nyepi Nyepi sepi sepi ya harusnya tidak ada suara di, di dalam nggak boleh nyalain lilin apa lampu center nggak boleh tapi itu kan imannya kita ya ah, sama kayak ya sama-sama sih <laughs> <laughs> banyak yang di sini kan eh <laughs> hmm. uh, hey, special aku ya aku ya kalau misalnya aku nggak puasa hmm. aku masak-masak malah nyepi <laughs> <laughs> ini termasuk yang apa ini di eh, di Bali tuh ada dua hari yang kita wajib puasa dua, dua hari raya nyepi sama namanya si Walatri hari rayanya nah itu juga bener-bener 24 jam dan ada lima tantangan yang gak boleh kita lakuin bekerja, makan, minum ngobrol Uh, uh, tidur Aku lupa satu lagi apa Kita ngobrol loh Ngobrol gak boleh loh Tidur gak boleh loh 24 jam Apa gak ngantau 24 jam? Minum kopi, minum kopi Minum kopi Orang puasa minum kopi <laughs> dapat tergantung iman sih <laughs> Lama, sama ya. di tempatku aja banyak sih kalau yang puasa kalau kayak pekerja lapangan itu ya paling ada warung mm. mampir warung makan minum <laughs> ya. ya tapi kan kalau muslim kan sebulan ya nah, berat banget tapi banyak kan cuma ya, tahun dua hari doang dua hari aja nggak ngelakuin apa yang lagi yang sepuluh puluh oh. 24 jam loh 24 jam tapi kalau dikejakan yang bikin nggak kuat itu ya yang bikin nggak kuat itu sebenarnya tidur nggak tidur tuh bikin nggak kuat tapi karena kalau, kalau misalnya loh, kalau nggak tidur nggak makan itu badan kayak panas semua loh. itu ya kan kita kan kalau misalnya kita nggak makan minum Hah? kita bisa tidur kan ah. kita lupa kan jadinya nggak makan iya, benar, dan minum kan benar, benar. Tapi kalau kita udah ngapa-ngapain, diem aja Maksudnya kumpul keluarga apa diem di kamar sendiri, merenungi nasib sendiri gitu? Apa duduk, <laughs> apa boleh muter-muter? Boleh, apa aja, aja sih, kan. kan gimana ya udah, Tapi kalau rebahan kayak ya gini, rebahan terus ketidur gimana? Boleh, oh. gak, jangan sampai tertidur <laughs> Tapi kalau rebahan, ya pasti ya tidur <laughs> <laughs> Ya sih Yes. Yes. Aku gak pernah sampai 24 jam gak tidur sih. tuh, berarti. Itu tuh gak wajib oh. kalau bisa dilakukan. Gini, kita tuh di sini tuh, kita ada lima tantangan. Gak perlu semua dilakuin. Iya, kita usahanya kayak misalnya Muslim kan. Kalau lu gak kuat sampai jam 6 sore, boleh setengah hari kayak gitu kan? Nah, tapi kan itu untuk nah, anak kalo, kecil. <tuh>. Dengar dulu, <laughs> kalau, kalau kita yang dulu. dewasa ya wajib lah. Menurutku, ya, menurutku dan my family kayak nah. Minimal kamu lakuin setengahnya. Kalau kamu nggak bisa makan 24 jam, eh puasa makan 24 jam, setidaknya kamu nggak bekerja, nggak melakukan aktivitas yang berlebihan, nggak banyak ngomong enggak tidur gitu kalo, kayak kalo pilih aja yang kalau kalau pekerja ya enggak mungkin lah soalnya kan nyepi kan otomatis semua misal pabrik, semua kantor kan tutup semua jadi enggak mungkin kerja kan. Kalau itu pasti Dan sempat ya, sempat kemarin pas Covid kayaknya mendadak pemerintah ngeluarin pemerintah daerah ngeluarin nyepinya dua hari. Penerbangan gimana? Kan penerbangan enggak mungkin mendadak tutup. Oh, tutup ya iya tutup lah, nggak boleh nah, katanya nyepi itu satu hari, kok bisa dua hari? Ya, kemarin tuh karena covid jadi sekalian mau di lockdown satu hari, tambah lagi satu hari gitu. oh gitu makanya ya kalau nyepi, kan sekarang nyepi ya kan nggak ada polusi ya besok pagi bangun, uh udara tuh seger banget besok pagi abis nyepi bangun tuh wah seger banget karena nggak ada polusi Segini jadi satu hari ayah. itu ber ya, aku harus ke Bali ya. dan dan satu hal lagi jam setengah tujuh jam kalau sekarang jam tujuh baru gelap ya jam tujuh itu langit tuh cantik banget cantik cantik banget karena karena gelap kan semua kan bintang tuh kelihatan banget semuanya kelihatan banget dan kalau aku, aku tuh, nunggu deh tuh sampai jam 12. Wih, itu cantik banget. Ya, katanya cantik. Ya, emang ke teras nggak boleh? Boleh. Nggak ke jalan raya yang penting. Oh, cuman ke halaman depan boleh? Boleh. nggak buat keributan. Oh, berarti ya nggak boleh ke jalan utama, jalan-jalan utama. Iya, jalan utama dilihat sama orang banyak lah, gitu. lah oh. tapi berarti orang-orang pada keluar teras semua kalau... Boleh keluar teras semua, malam-malam tuh wah cantik banget gila Cantik tapi aku takut keluar malam, jadi aku harus ngajak adik aku karena gelap. Kan kok bisa takut? Kenapa? udah rumah sendiri, bisa lihat apa-apa. Gelap ya, kayak listrik mati ya, gelap sama aja, beda banget, beda banget kalau listrik mati. Ada part-part bagian di daerah yang enggak mati tapi kalau pasnya pi itu full semua mati bahkan kalau misalnya nih ada ya ada kantor yang lupa uh, dimatiin listriknya listrik kayak acp-nya ACP itu bisa diputus kabelnya oh, sama siapa ya, benar. tugasnya lah oh sama petugas pecah kalau misalnya ya kalau misalnya dia nggak tahu nomor telepon pic-nya pic kantornya oh. Dia gak bisa menggunungin, hmm. diputus. Karena ya benar-benar harus seni. Dan pasti ada bola api malamnya. Ada bola api? Maksudnya? Layak-layak itu berkeliaran. Wah, emang itu bisa wujud nyata semacam apa? Ngemarin? Bola api biasanya. Dia bisa berubah ke luar. Kalau di kota jarang sih ya. Kalau di desa biasanya kelihatan. Jam dua belas, jam satu, masih ada pulau. Itu nyata, ya. kelihatan. Aku gak bisa bilang pasti, gak bisa bilang kamera pasti. Kamera kelihatan, gak itu maksudnya. Kalau tiga, apa tiga? Jangan... Kelihatan, kelihatan. Berarti bisa berfungsi. Nyata gitu ya. Biasanya, kalau abis nyepi tuh banyak deh video-video yang beredar yang merekam melati. Karena kan banyak juga pecalang yang masih muda, kan seumuran aku gitu. Dia kan pasti sosial media, kan juga main ya. Jadi dia pasti ngerekam deh. Udah, besoknya viral. Ada bahaya nggak itu? Pasti pola nah, api, ya. apinya itu mau ngapain? Nyari orang atau ya, apa? Entah, dia mau main, mau ngetes ilmunya, mau nyari tungguan, macam-macam kan. Oh, juga ya, karena aku bilang tadi <laughs> itu malam. <malem, laughs> Uh, dari Ogogo sampai Nyepi, tuh serem lah. Tuh, oh, mistiknya keras suratnya kental. Nanti dia, kalau misalnya ada uh, abis Nyepi Maret, tinggal kan Nyepi kan. Kalau ada viral lagi, aku share deh. Oke, okay. kalau udah yang belum, cia. kalau ada yang belum, lah. Nanti. Lego, ada kok. jalan-jalan ya? Iya, siap. Sih, mau kemana? Atrop Cafe Bali? ke atrop kafe Bali. Kembali tuh cari itu. pantai, pantai ke pantai. Iya, pantai. Nah, pantai asik, nanti cari orang, -orang ya, gitu. walaupun, walaupun orang orang banyak ke Bali ke sini nyarinya klub malam. Oh. oh ke Indodot ya Bali. <laughs> Indodot tahu nggak kamu? Apa? Kantor Indo. Indodot. mana? Di ngono. Di kota. Ini tuh. Dikuto, apaan itu? Enggak tahu, Indodak sebentar. Tak, ya benar. Kamu enggak tahu, oh, kamu enggak main itu ya. Crypto, ya. Bentar-bentar, kripto, bentar. nah, kantor kripto di Bali. enggak aku kok main gitu? Bentar-bentar ini tak tahu juga ya. Ini tak haus. ya nah, bentar, pengen main kesana lah. Penasaran aku kayak Bali itu seperti apa. Oh kantor Indodah Denpasar. Badung, Regency Bali. Badung apa Denpasar? Badung dan beda. Bentar, bentar ini fotonya. Ada. Apaan sih? Jalan Sunset Road nomor 48 ah. Seminyak Badung Kabupaten Badung. Betul di oke okay. itu semacam eh oh, exchange penjualan cryptocurrency dia kantornya di Bali dan Jakarta ini kalau orang ke Bali pasti ke tempat ini <tuh> ngapain? ngapain orang ke sini Gak kalau dari sana. Dari mana? Dari Tetapula. Akan 25 menit lah. Kalau dari bandaranya bandara Bali. Oh, uh, dari bandara lebih dekat. 10 menit kan, 15 menit. Tetapula. Padiraname toh, di tepat. Ya, aku di kota. Tapi lebih ramean di Canggu. Canggu belum dan macet, Bang. Banyak peluk di sana Beach, pantai, pantai yang bagus, sunsetnya bagus Kamu minum? kalau di sana, minum gimana? Minum tadi juga aku minum, air putih <tuk> <tuk> Setiap ini gimana? Arak Bali itu, ha? Engga suka, Arat Bali, nggak suka Arak Bali, enggak suka Sama-sama juga kalau keras, enggak suka Bawanya juga Arak Bali dan tua-tua tahu-tua ya tahu denger cuman karena enggak minum enggak suka baunya enggak agamaku melarang minum enggak boleh main perempuan juga enggak boleh makan babi enggak boleh. Ah, boleh Oh iya babi, ya. oh, babi sama daging anjing juga enggak boleh <tuh> kalau di apa namanya kalau di pantai itu apa namanya? Hmm. Apa? Pantai beach? Huh? Ketemu kayak boleh <laughs> orang Korea banyak. Aku nggak bisa bedain orang Korea sama orang China ya. Aku bisa. <laughs> aku bisa. Hmm. Oh, Kakek terakhir aku ketemu dia ngomong bahasa Korea. Oh, terakhir aku ke kolam air anget oh. air anget air panas di Tintamani ketemu orang kaya oh. family, family, family. Kintamani. keluarga. Kintamani tepat apa itu? Itu di desa gitu loh, kayak di sana ada kolam. Uh, gunung, di sana ada kolam air panas. Oh. ya kayak yang terkenal itu kayak Kintamani, terus Badung, apalagi lagi? Kayak kalau oh, adanya iya. apa itu kalau yang di laut pada berselancar itu di mana? Kutel, ya, ya cari yang ombaknya besar Kutel bagus eh, Kalau dari Lombok itu jauh nggak kalau dari Bali? 4 jam kapal Pakainya kapal? Kalau darat ya, kalau pakai kapal laut Dari Bali ke Lombok 4 jam oh, Katanya bagus Bali, eh ke Bali, ah, Lombok itu Aku belum pernah ke Lombok Hah? Tapi aku pengen Lombok, belum pernah Oh, kirain udah pernah kesana ke sumbawa sih aku pengen ke sumbawa ada kepali aja belum nggak <tuk>